Halo sahabat semua dimanapun berada, saya akan mereview jebakan burung yang sangat fenomenal ini Untuk sahabat semua yang hobi jebak burung ataupun belum pernah mencoba, semoga ini menginspirasi untuk sobat semua dan pada kali ini saya menggunakan dengan gergaji ya Ini hanya sebuah tutorial Jadi saya menggunakan gergaji Gergaji besi ya Ini untuk pemantiknya Pemantulnya maksudnya Seperti ini Boleh digantikan dengan uh, bambu ya Kalau kita menggunakan di uh, hutan oleh karena ini saya membuat hanya tutorial dan benangnya ini bisa diganti dengan benang yang lebih halus lagi. Ini saya menggunakan benang putih, saya ikat apa adanya. Benang putih agar nampak kalau kita gunakan dengan benang halus yang lebih kecil, sudah pasti dia tidak nampak ini percobaan pertama saya gunakan di uh, atom seperti ini yang seperti ini gagal ya nanti uh, di akhirnya disimak disimak terus yang ingin belajar ya kita belajar sama-sama kalau yang ini gagal ya karena lubang yang saya bikin itu agak besar Oke okay, next selanjutnya kita menggunakan kedua kayu ini Yang satu kalau kita gunakan di tempat yang di tanah harus panjang sebelah yang di bawah ya Ini karena di atas meja jadi kita bikin sama Kita rapatkan dulu Kemudian kita bor Bornya ini sesuai dengan kayu yang akan kita masukkan nah seperti ini kemudian kita masukkan ini uh, penjepitnya yang ini tidak bisa karena longgar dia ya. jadi next selanjutnya kita menggunakan dari uh, dari <tongan> yang nah, sudah ada lebih rapat ya dimasukkan ke sini ke lubangnya ini seharusnya uh, lebih panjang dan lebih kuat dia pantulannya karena ini pendek jadi kurang, kurang tenaga ya Nah, oleh karena ini kebesaran lubangnya Dia agak susah masuknya Agak susah merap merapatnya Jadi dia tidak kesangkut Oleh karena itu Kita akan menggunakan dari pensil Yang sesuai dengan lubangnya Boleh diganti dengan bambu juga Yang sudah dibulatkan kita potong dulu pensilnya. oke okay, yang ini agak kurang panjang ya kalau bisa ini dibikin dua jebakannya. ini pengikatnya ini dibikin dua agar lebih panjang dia dibikin dua bagian ini karena saya ikat as asalan jadi dia agak keras ya seharusnya bukan begitu uh, ikatannya agak lebih uh, ini kita bikin lebih pendek seharusnya dua kita bikin agar lebih bagus lagi nah untuk mengikat ini uh, sobat pasti tahu cara mengikatnya agar agar lebih cepat uh, kesangkut di kakinya ke kakinya burung gitu Nah seperti ini Lebih bagusnya dibikin dua ya Dibikin dua Kalau misalkan ada burung yang berdiri Di atas tali ini Ataupun mengenai tali ini Dia akan kesangkut Sobat Ini keberuntungan kita semua Jadi Kalau jebakan itu Tergantung rezeki kita masing-masing Oke okay? nah pada tahap seperti ini ini kurang masih kurang karena dikarenakan tali yang dipaku ini kurang-kurang tertarik dia harus menggunakan karet sedikit karet ya agar dia lebih mantul gitu kalau sedikit saja dia menyentuh tali itu atau pembediri di tali itu dia akan cepat uh, kesangkutnya gitu seperti per ya ini agak kurang jadi kita coba lagi silahkan disimak terus biar tidak gagal paham ini saya gunakan karet saja biar dia kepental saya ikat apa adanya saja diikat apa adanya biar Kita sesuaikan karetnya, ataupun bisa digunakan karet biasa. Ya, ini karet ban sepeda, nih. jadi bisa digunakan karet biasa, disesuaikan dengan uh, jaraknya. Gitu, oke. Okay, salam sukses selalu buat sobat-sobat semua di berada. Yang selalu hadir dan selalu menemani kita di... Uh, di video-video kita di sini, semoga sukses selalu dan tetap semangat untuk kita sukses bersama seperti ini, sobat. Jadi, ini sudah mantap dan selamat mencoba. Semoga keberuntungan kita masing-masing ada di pihak masing-masing. Oke. Okay. Ini seperti ini saja Ini sudah mantul Jadi Pas diselipkan seperti itu Kita taruhkan jebakan di atas Lebih bagusnya ada dua ya Seperti ini Nah seperti ini sobat Jadi sedikit saja menyentuh Daripada benang yang lurus lurus itu Dia langsung ke perangkapnya perangkap gitu. Oke sobat kurang. Yang ini kurang karena ikatannya masih ketahan. Oke, okay. selamat mencoba dan terima kasih banyak. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan coba sekali lagi karena ikatan di sini kurang bagus saya ikat tadi. Jadi saya perbaiki dulu. Ada trik yang lebih bagus untuk mengikat ini agar jalannya lebih lebih bagus ya. Jadi sekali dia sedikit saja menyentuh daripada ini dia akan langsung kecantol gitu. Namun tidak semua burung juga bisa kecantol seperti itu, sobat. Selamat mencoba dan selamat menikmati semua, ya Salam buat sobat-sobat saya yang dimanapun di berada. Semoga selalu sukses pada kesempatan hari ini kita tidak bisa untuk mancing dan hunting maka kita buat sebuah jebakan yang unik ini